Assalamualaikum welcome back to kodima channel, Ye, kali ini KOTIMAH channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya, kali ini KOTIMAH channel berbagi resep membuat es santan atau es kencur, bahannya teman-teman, ini ada manis, rasa manis bisa dari minuman marican atau yang lain atau buat sendiri ya, terus ada Roti tawar yang diiris-iris, terus ada santan. Ini santannya, santannya sudah di, dimasak mendidih, ya. Terus selanjutnya kita tuangkan. lalu kita kasih nah. sudah jadi sudah jadi simple kan cara membuat es konjernya uh. sedap, segar, segar, segar. Jangan lupa di tombol subscribe dulu ya kau channelnya, like, share ke sosmed kalian, komen di bawah yang mau buat konten apa gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa di tombol dulu subscribe, like, share biar kau channelnya semangat update konten terbaru terima kasih yang sudah nonton assalamualaikum sampai jumpa